Perubahan ekspresi Ying Xuanzi sangat kecil dan hanya Lindong yang telah dengan cermat mengamatinya yang dapat mendeteksinya. Namun, ekspresi mantan cepat pulih. Kalian berdua sangat pandai menghancurkan kekacauan. Tidak hanya kamu mencuri Sitar Phoenix surgawi, tetapi kalian bahkan membunuh seorang tetua dan dua jenderal jiwa. Kamu benar-benar tahu cara membuat masalah. Ying Xuanzi melirik mereka berdua dan berkata, Lindong tertawa getir Menilai dari kata-katanya, dia sekarang yakin bahwa orang yang diam-diam campur tangan memang Ying Xuanzi. Ayah, orang-orang dari Yuan Gate datang mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan kita akan menjadi orang-orang yang gagal kembali. Ying Huan Huan bergumam. Untungnya, klan Yuan Zi tidak menemukan identitasmu kali ini. Kalau tidak, gerbang Yuan tidak akan mengambil ini berbaring. Bagaimanapun. Kompetisi sekte besar belum dimulai. Ying Xuanzi memelototi Ying Huanhuan -huan sebelum berbicara. Ren Zi, mata Lindong mengeras. Sepertinya itu adalah kepala sekte Gerbang Yuan yang mengejar mereka. Namun karena masalah ini tidak ditemukan, aku akan membiarkannya pergi. Orang-orang dari Gerbang Yuan, selama itu tidak dilakukan secara terbuka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Suara Ying Xuanzi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan suara pelan. Lindong dan Ying Huan Huan jelas menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Huan Huan, kamu harus kembali dan mengembalikan Phoenix Surgawi ke paman bela diri Meskipun item itu milik kamu, itu masih harus ditempatkan di Sky Hall sampai kekuatan kamu mencapai tingkat tertentu. Ying Zi berbicara kepada Ying Huan Huan. Oh, Ying Huan Huan mengangguk patuh. Matanya yang besar berputar di atas Lindong. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, Aku akan pergi. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Petik 2 Setelah berbicara, wanita muda itu langsung berubah menjadi sinar cahaya dan meninggalkan gunung ini seolah sedang melarikan diri. Ini menyebabkan Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini. Ying melihat cahaya yang menghilang di kejauhan sebelum dia tertawa tanpa sadar. Wajahnya yang seperti batu giok berisi ekspresi yang memanjakan dan penuh kasih yang tidak bisa disembunyikan. Pandangannya secara bertahap ditarik. Senyum di wajahnya juga perlahan menghilang ketika dia melihat Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya. Kamu sadar apa yang terjadi pada Huan-Huan, kan? Apakah Master Sekte juga menyadarinya? Lindong mungkin bertanya, aku sudah merasakannya sejak dia masih muda. Namun, tidak terduga bahwa dia akan berinteraksi dengan roh ketika dia membentuk roh hewannya King Suanzi menghela nafas, ekspresinya agak rumit. Gadis itu, sebenarnya adalah reincarnator. Hanya saja aku tidak tahu ahli pamungkas mana dari zaman kuno dia di masa lalunya. Lindong diam dan matanya sedikit khawatir. Dia khawatir Ying Xuanzi akan merasakan noda di hatinya karena Ying Huan, Huan adalah seorang reincarnator. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran liar. Terlepas dari apa yang berubah Ying Huan, Huan dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, yang dari seumur hidup ini masih akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ying Xuanzi berbicara dengan tersenyum seolah-olah dia menyadari pikiran lindung. Meskipun Huan-Huan adalah reincarnator, itu mungkin masalah yang bagus dari perspektif sekte. Namun, dari sudut ayah, aku hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga dapat bertindak sesuka hatinya dan tidak perlu memikul beban apapun. Aku juga bisa mendukungnya dan melindunginya. Hati lindung sedikit gemetar. Dia melihat senyum di wajah Ying Xuanzi dan hatinya merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan pikiran seorang ayah. Ying Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya ketika dia melihat ekspresi minta maaf di wajah Lindong. Setelah itu, dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata, selain itu, kamu telah melakukan hal ini dengan cara yang sangat indah. Benar-benar melegakan amarah seseorang. Kamu seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu. Masalah ini hanya terjadi karena mereka memilih untuk campur tangan. Kami hanya mengejar selifa penyeduhan spiritual inti bumi. Apalagi mereka yang menyerang kami lebih dulu. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menyerah pada saat itu. Kalau begitu, kita hanya bisa menghabisi mereka. Lindong mengangkat bahu dan tertawa. Teman Martin Surga Iblis itu sangat kuat. Saat ini. Sepertinya dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia harus menjadi individu yang luar biasa bahkan di suku Celestial Demon Marten. Kamu benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang luas. Celestial Demon Marten dan Heavenly Devil Tiger. Mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis. Ying Xuanzi tertawa dengan makna yang lebih dalam. Sekte Master tidak akan membeda-bedakan mereka berdasarkan identitas mereka, kan? Lindong merentangkan tangannya dan berkata, "Aku mendengar Wu Dao menyebutkan bahwa alasan kamu memilih Dao Sekte saat itu sebagian besar karena dua teman kamu. Jika aku menaruh dendam pada mereka, apakah itu akan mendorongmu pergi? Murid yang luar biasa, bahkan aku enggan untuk melakukannya." Ying Xuanzi tertawa. Melihatnya sekarang, sepertinya pilihanku dulu cukup bijak. Jika ada Sekte lain. Kemungkinan itu tidak akan berakhir seperti ini. Lin Dong membuka mulutnya dan tersenyum. Bootlicking-nya yang tidak jelas membuat Ying Xuanzi tertawa. Masih ada waktu satu bulan lagi sebelum kompetisi sekte besar. Kamu harus diam-diam tetap di sekte untuk dilatih selama periode waktu ini. Petik dua. Ya, Lin Dong mengangguk. Kekuatannya telah meningkat cukup besar selama perjalanan ini dan dia perlu waktu untuk mencernanya juga. Pergi. Selain itu. Ingatlah untuk tidak membocorkan berita tentang Huan-Huan sebagai reincarnator. Jika Yuan Get menyadari hal itu, mereka mungkin diam-diam menyerang Huan-Huan. Bagaimanapun, begitu dia bangun, dia akan benar-benar luar biasa, Ying Xuanzi Zi mengingatkan. Ya, murid ini mengerti. Lin Dong mengangguk, setelah itu, dia melihat Ying Xuanzi Zi melambai padanya. Dia segera membungkuk sebelum berbalik dan bergegas keluar dari gunung ini. Setelah kepergian Lindong, seluruh gunung ini sekali lagi menjadi hening. Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya. Lama kemudian, dia akhirnya menghela nafas tanpa daya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa Ying Huanhuan Huan adalah seorang reincarnator? Kenapa kamu masih mendesah seperti ini? Ruang di belakang Ying Xuanzi bergetar sedikit sebelum sesepuh berambut putih berjubah biru muncul. Yang terakhir tersenyum bertanya. Hanya saja aku tidak pernah berharap dia melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi begitu cepat. King Suanzi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, karena dia sudah melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi itu, kemungkinan peluang bangun di masa depan akan cukup tinggi. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa gadis itu tidak akan berubah terlalu dramatis. Mengubah peri kecil, yang bahkan tidak bisa diam selama beberapa saat. Menjadi seorang putri es adalah sesuatu yang bahkan tulang belulangku tidak bisa tahan. Pria tua berjubah biru itu membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak dan tertawa getir. Agak sulit baginya untuk membayangkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ying Huan Huan di masa depan. Kita hanya bisa terus mengamati. Mudah-mudahan gadis ini akan dapat menekan jiwa yang bereinkarnasi di masa depan. Kalau tidak, Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya. Nafas agak khawatir perlahan-lahan menyebar di atas gunung ini. Setelah kembali ke Desolate Hall, Lindung secara alami ditegur oleh Chen Zhen dan Wu Dao atas kepergiannya selama periode waktu ini. Namun, jelas bahwa mereka tidak serius kesal. Ini karena mereka tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut mereka ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Lindung telah sangat melonjak setelah perjalanan ini. Karena itu, teguran mereka sama sekali tanpa dampak. Lindung sekali lagi tenang selama periode waktu berikutnya. Dia biasanya akan melakukan retret atau pergi ke ruang seni bela diri untuk berkeliaran. Chen Zhen dan Wu Dao secara alami merasa cukup puas ketika dia melihatnya sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Saat hari-hari berlalu dengan tenang satu demi satu, suasana di dalam Dao Sek sekali lagi berubah menjadi tegang. Banyak murid bertindak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Murid-murid yang luar biasa dari empat aula semuanya habis-habisan untuk berlatih dalam upaya untuk meningkatkan diri. Alasan untuk ini tentu saja adalah kompetisi sekte besar, yang akan segera tiba. Selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, sekte Dao pada dasarnya sepenuhnya ditekan oleh gerbang Yuan. Terakhir kali, kakak senior Sky Hall meninggal. Orang itu juga adalah kakak perempuan Wang Yan dan itu benar-benar membuat marah semua murid di Dao Sek. Kemungkinan jika itu karena eselon atas di Daosek telah menekannya, pertempuran besar kemungkinan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kebencian ini jelas tidak akan reda, dengan arus waktu. Kebencian ini juga secara bertahap menetap dalam, menunggu sumber pengapian. Jelas, pengapian ini adalah kompetisi sekte besar mendatang. Ini karena seseorang tidak akan disalahkan apapun metode yang digunakannya di tempat itu.